Baik rekan-rekan, seminggu rasanya sudah kita tidak berjumpa dalam video Youtube Dan kali ini saya akan memeriksa daftar hadir Anda Mulai dari tanggal 11 Januari sampai dengan 19 Februari Untuk semua kelas yang nanti akan saya buat prosentasenya Nah kita mulai dulu dari kelas 11 MIPA 2 dulu Jadi saya tidak akan memilih yang kosong termasuk yang tidak memilih kelasnya Kita lihat kelas 11 MIPA 2 dulu Bagaimana ya saya memeriksa namanya karena namanya di sini banyak Oke okay. uh, Pilih satu tanggal Pilih satu tanggal saja dan disini kelas 11 2 ada di tanggal-tanggal 15, 22, 29 tanggal 5 dan tanggal 19 ya cocok sudah 5 kali kita bertatap muka biasanya yang paling rajin itu di awal-awal bagi -awal. yang tidak ada namanya di awal-awal ya selesailah penderitaan saudara-saudara ini ada oh iyalah kebanyakan karena tanggalnya juga Ya, Februarinya dicentang, oke cukup itu aja. Ada hanya 28 orang yang hadir di tanggal 15 Januari 2021 itu. Baik, yang penting saya tetap menghitung siapa yang rajin di sini. Ya, ini kita inputkan namanya kelasnya sudah jelas contohnya eksperimen kalau tidak begini Bagaimana nanti kita cek lagi ini yang tanggal 15 ah, iya iya iya I see, I see, I see. saya tulis tanggalnya sini aja. nah Duduk tampak jelas nanti, dia akan diurutkan lagi. Jadi, memang repot, nih membuat uh, yang duplikat-duplikat, kemudian yang 22 Januari lumayan banyak. Tiga puluh orang. Nanti kita lihat apa ada yang terduplikasi. Lima belas tujuh Januari 2021 ribu Eh, nanti kita lihat siapa yang tidak hadir. Mudah-mudahan namanya uh, tidak berubah-ubah, jadi mudah berubah diduplikasi. Ah, iya. Oke, okay, ini kelasnya dibuang aja. Ini justru aneh ya. dari tanggal ini ini tidak ada namanya di tanggal kemudian. Ini kita cek dulu kalau ini disortir dari apa. Aus. Filternya uh, uh, uh. Harus ada namanya di atas Nah kan ada yang double ah, ada yang double Artinya tidak sebanyak itu kan Tidak sebanyak puluh 37 nanti saya hapus dari sebelah sini nanti saya periksa lagi. Nah ini juga ada inovasi. Artinya yang datang di tanggal 15 hanya 27 orang yang mengisi lebih dari satu di tanggal 22 itu ada hitung sendiri. Plus 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 orang KDBO ini pakai huruf kecil aja Nah itu dia Sekarang saya abjadkan lagi Nah ini jadi berapa orang? 29 orang <tuh> Kita lakukan irisan dulu yang ada di sini ini kita periksa siapa yang terduplikasi. Nah. Ah, ini nama Deo. Nama Deo juga tidak konsisten. Nah, itu dia. Jadi Ahmad Maulana ini yang tanggal 15, tanggal 22 juga hadir dia. Adi Kusuma juga begitu, Adi Vio, Adi Indah, Aldi Novan tidak hadir di tanggal 22, Elia Putriani tidak hadir di tanggal 22, KDDO, perhatikan KDDO di mana letaknya yang salah itu, ada spasi di belakang, betul ada spasi di belakang hurufnya, berarti dia sudah dua hari datang, misal datang dua hari, Javier Andriano ini tidak datang di tanggal 15 Januari, Josephani juga sama Kevin ini cuma datang tanggal 15, tanggal 22 tidak hadir, Nathan tanggal 15 Januari tidak datang tanggal 22 mengisi daftar hadir, Stefani baru tanggal 22 bisa bergabung ya, kita periksa terus sekarang tanggal 29 memang repot karena saya belum menemukan cara yang Mantep Untuk me Menyortirnya Kecuali kalau ini tidak saya gabung Nah ini Nama dulu Ini tanggal 22 tambah 7 29 Januari. Saya beri kode 3 saja Supaya kelihatan Oke Ini 3 yang tanggal 22 itu saya tulis 2 Dua biar kelihatan, yang ini yang dipilih adalah yang play, eh, yang satu, nah, nah, ini, ini yang dua, dua semua mungkin ya, berikatan dengan yang ini, jadi saya pilih semuanya aja yang blank, lalu yang blanknya saya pindahkan. akan ke sini, iya. Kemudian ini saya hapus. Nah, lalu ini kembalikan, iya. Siapa yang double, kita lihat. Sekali Ini nama yang Nama yang bagaimana ya situ. Ada yang mengisi lebih dari satu tidak mengisi lebih dari satu, saya tadi yang membawa dia tinggal dari sebelah Ini juga ada yang double seluruhan kita lihat siapa yang duplikat baik kita filter dulu saya update lalu yang di sort nah ini mengisi lebih dari satu Ada tiga puluh orang urutan ketiga kasih kode dulu kasih jarak dulu biar timur dan menghitungnya dan ini menjadi contoh untuk kelas lain sekarang yang tanggal masuk Februari mungkin belum terlalu lama jadi saudara-saudara ini bisa melihat dirinya apakah selama ini Mengisi absennya sudah sedemikian rajin. Masalah telat dan lain-lain itu masalah nasib karena memang biasanya enggak rajin bangun. Kita cek lagi siapa yang duplikat. Ya ada di situ. Kita filter terdulu. Ya, lihat semua, iya lagi-lagi nah ini Ahmad Maulana double Wan juga double tenang aja tidak akan tidak direkam nah, ada 34 orang 34 orang yang hadir yang ini juga sama nih tanggal 29, 34 orang yang terakhir, hari ini apakah yang saya duga itu juga tidak hadir, nah saya sudah tidak bisa berpikir banyak lagi atau normal lagi jika yang orangnya itu-itu aja yang menyepelekan masalahnya anda pun pasti tahu yang saya maksud. Ada ini. Ada ini manusianya. Jangan terlalu seringlah berbuat yang aneh-aneh. Nanti Anda juga rasakan akibatnya. Dan itu mungkin akan menyedihkan orang tua Anda. Hari ini yang hadir juga 34 orang. Baik, sekarang kita mulai sortir. Apakah nanti namanya ada yang berurutan? Atau tidak? Nah, saya tunjukkan lagi nih, SIP3. Repot memang. Tapi repot ini, bot. Sama seperti kemarin, saya berkunjung ke salah satu tempat tinggal siswa di kelas yang saya jadikan, yang jadi wali kelasnya sekarang. Saya sampai berbicara dua setengah jam dengan orang tuanya. Mudah-mudahan nanti pada saat pemeriksaan daftar hadir yang bersangkutan ini juga menunjukkan hasil yang baik. Nah ini kita akan filter sesuai dengan target. Siapa yang tak rajin? Ya Ahmad, komplit Ahmad. Radio, Fanny Oke Nanti akan terlihat Yang frekuensinya paling banyak Iya Saya pindahkan lagi ke bawah Yang lebih Namanya Saya kurangi Ups. Yang global maksudnya sebelumnya lebih puas biar sama dulu brandska nah ini ini tidak konsisten nih menulis namanya kadang-kadang huruf -kadang besar kadang-kadang huruf -kadang kecil akhirnya nanti berpengaruh pengaruh besar nah, kan? yang mana yang saya pakai yang ini dia akan tidak bisa disortir kalau nama-namanya juga tidak sama saya dulu nih berapa yang sama nah ini ini baru besar harus konsisten menulis nama biar mudah dilihat nah ini juga nih sinatan tidak konsisten olia juga jangan cepet-cepet kenapa namanya tidak sama seperti di atas nah di mana yang tidak samanya itu sudah sama semua Nah kenapa tuh nggak sama konita ya namanya sama salsa ya siti ya epani ya masalahnya di ya Uh, kopikan semua, tidak mau Sampai only Juga tidak Tidak konsisten Sudah oh, tidak sama ya yang tidak bertanda itu aja, maka nanti akan dihitung okra ini dalam keadaan sakit pun dia berusaha untuk selalu hadir itu yang patut dicontoh Fania juga tidak sehat. Oke, okay, Fania. Fania ini namanya nih. Fania, Lemela. yang tidak sama menuliskan namanya ya kita mulai Februari 2021 Sama di sini Ya Kunci dulu Ya Sudah Berapa persen? Selama ini Jelas kita baru 5 kali hadir Wah seribu persen. <laughs> Ya itu dia 100% Send Filter dulu kita buat yang larcis. Oke. Okay. Dah. Ini. Iyalah. Salah. Harusnya oh okay, lima Nah. Itu dong. Baru adil. Nih. Kalau yang bersangkutan menonton Ini juga 60% Kalau yang lain Sudah lumayan, ini batas Boleh ujian nih. Sampai dengan hari ini Saya beri warna biru Agar menjadi perhatian Daftar hadir Jangan lupa, jangan salah menulis nama. Yang kuning juga perhatikan. Walaupun sakit, Anda tetap bisa isi absen. Nih, kepada bapak yang ini. Kenapa nih dari sekian lama? Cuma satu kali aja hadirnya. Serius nggak sekolahnya?